Baiklah para sahabat yang kalian berada untuk menemani santai pagi kalian saat ini Bang Imin akan berikan informasi menarik nih para sahabat ya seputar idola kita kita sebelum menunggu vitamin terbaru di pagi hari ini para sahabat ya Kita flashback dulu aja nih ke vitamin-vitamin sebelumnya Yang selalu membuat kita bahagia dan tidak pernah akan kita lupakan para sahabat ya perhatikan Di postingan pertama para sahabat ya Ini momen yang selalu membuat kita baper bahagia ketika kakak Bilar ini membenarkan hijab Dede Alessi Kejora perhatikan persahabatnya baik-baik di postingan video ini tentu ini adalah momen yang tak pernah akan kita lupakan ketika kakak Bilar membenarkan hijab Dede Alessi Kejora persahabatnya nih videonya Ah, manja banget persahabat ya Walaupun tentunya videonya sedikit Tapi ini membuat kita semakin Baper dan bahagia persahabat ya Momen tersebut pun Diripos kembali oleh akun Sendal Putih Ada skorbilan, ada kalimat caption yang dituliskan Dulu lihat ya, si kakak Benerin hijab dede aja baper Eh, sekarang dilihat lagi Kenapa masih sama ya filmnya Masih baper aja gitu berhubung Tentunya sudah balik lagi Dari karantina, jadi kalau ngaruh vitamin Dari pabriknya yang sabar ya, nanti juga ada kalau mereka ingat tuh <laughs> info juga ini buat kita persahabat yang sudah bebas dari karantina nunggu vitamin har. Bersabar mudah-mudahan saja banyak yang tentunya disuguhkan oleh idola kesayangan kita. Dan untuk di postingan tersebut persahabat kita lihat banyak sekali komentar banyak sekali respon yang diberikan. Dari akun Fazira Alia Mengatakan dalam kolom komentar Pokoknya Kalau di Konoha nggak ada vitamin yang Kada luar samin. Kalau dulu baper sekarang aku terbaper-baper Lihat mereka tuh masih aja cengger cengir Sendiri salting sendiri Pokoknya apapun yang mereka lakukan Kena hati banget Persahabatnya Masya Allah Luar biasa ini adalah salah satu contoh Fans yang sangat Tentunya luar biasa mengidolakan Idola kita yuk mudah-mudahan tetap kompak dan tetap selalu solid mendukung yang terbaik untuk Lesti dan Rizky bilal dan selanjutnya kita lihat juga ada sebuah unggahan dari nya Bang Derry, persahabat ya. tempatnya hari ini adalah hari ulang tahun Bang Riko, Bang Riko adalah salah satu teman sejati kakak Bilar yang selalu mensupport hubungan idola kita persahabat, ya. dan kita lihat ini ada sebuah kalimat ucapan dari Bang Dari untuk Bang Riko nih, Pak sahabat ya, Hai anak baik Rico Val, Happy Birthday, tetap Rico yang baik ya, selalu sehat berkah terus, murah rezeki selalu sayang orang tua, all the best, masya Allah banget ya, Alhamdulillah. Mudah-mudahan Baringo selalu berikan kebahagiaan, keberkahan, dan kesehatan. Amin ya robbal 'Alamin. Dan berikutnya, bersama kita keunggahan Bang Ariel. Semalam mengunggah sebuah postingan foto yang sedang duduk santai. itu. Wow, luar biasa banget ya, Bang Ariel. Ada kalimat caption juga yang dituliskan oleh Bang Ariel di postingan tersebut: "Bismillah." Aku dapat menghitamkan langit. Bila kau tipu aku di sini khayalan tingkat tinggi. Waduh, <laughs> cute banget nih, persahabat ya. Dan kita salvo sama komentar bang Bopak Casteloni di situ mengatakan, ah bisa aja jemuran Turki katanya tuh, doa mentang-mentang baru dari Turki langsung aja nih persahabat ya. <laughs> Dikatain jemuran Turki, masya Allah ini membuat kita ketawa bahagia anjing mudah-mudahan selalu sehat buat Bang Ariel dan selalu bisa menjaga Lesti dan Rizky Bilar dimanapun berada, Amin. Dan kita lihat juga di kolom komentar banyak tanggapan yang diberikan, banyak respon yang selalu diberikan oleh para fans sejati Leslar Kita lihat di sini ada komentar dari akun Henny 8204. Di situ komentarnya bertanya, para sahabat ya, Wah, udah mulai syuting lagi ya, Bang Boril. Dan kita lihat jawaban Bang Boril. Insya Allah katanya tuh terlepas pastikan ya pastinya bakal syuting kembali mudah-mudahan saja ada cedukan dan kabar baik yang kita dapatkan dari idola kesayangan kita. Dan untuk kakak berikutnya kita lihat persahabatnya keunggahan Haris priza dulu nih Di akun Instagram pribadinya Mengunggah sebuah postingan foto bersama Hafiza Devi Anjani ya Dan tentu dalam postingan Bang Haris Ini nongol kakak Bilar yang berkomentar persahabat ya Di situ mengatakan Kapel baru haha itu ya. itu yang dikatakan oleh kakak Bilar ya persahabat ya Dan sontak banyak dibaca di komentar dari para fans sejati Leslar ya persahabat ya Satunya ada komentar dari akun Baby Sweet Anus Karloff mengatakan Atri Kibilar meskipun ada kapal baru Aku masih betah di negeri Konoha Katanya tuh wow, Ini salah satu fans sejati nih para sahabat ya <gih> Ini cute banget Mudah-mudahan saja bahagia terus untuk idola kita Terutama para ya Mudah-mudahan selalu dilindungi dari orang-orang yang tidak baik dan untuk ke kabar berikutnya, Bang Min akan menginformasikan untuk kalian semua warga Konoha, seluruh dunia? Jangan sampai lupa untuk kita mendukung Deddy Lesti di acara Idah Persahabat, ya, Indonesian dangdut award. Kita wajib untuk memvoting lewat SMS caranya, kita gampang banget di persahabat, ya, untuk nominasi wanita dangdut terpopuler. Ketik idas b6 kirim ke 97288 untuk musik video dangdut terpopuler. Kita wajib untuk ketik idas, spasi h kirim ke 97288. Dan tentu, untuk lagu dangdut terpopuler, kita wajib untuk ketik idas, spasi F1, kirim ke 97288. Yuk, dukung penuh. Mudah-mudahan Dela Lesti bisa memborong piala penghargaan dalam acara Indonesian Dangdut World 2021. Tetap kompak, tetap optimis, tetap solid selalu mendukung yang terbaik untuk idola kita, Lesti dan Rizky bilat masih menunggu vitamin bahagia selanjutnya atau stay tune terus di channel ini biar kalian tidak ketinggalan informasi menarik terbaru terupdate selanjutnya seputar Lesti dan Rizky Bilar ini informasi di pagi hari ini bagaimana tanggapan kalian silahkan berkomentar Bang terima kasih Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh